Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikamatul iman wal islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa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 mengingatkan kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaba'athu li hadhil ummah ala ra'si ra kulli mi'atin sanatin mayujaddidu la hadinaha rawahu Abu Dawud Rasulullah mengingatkan kepada umatnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun yaitu seorang al-mujaddid pembaharu di dalam agama ini Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah beliau mencoba untuk mencari hadis-hadis sahih dengan matan hadis yang sama yaitu al-mujaddid dalam kutubus sitah. Alhamdulillah, beliau temukan hadis-hadis sahih tentang al-mujaddid itu. Akhirnya beliau melakukan penelitian, beliau kaji secara mendalam hadis-hadis tentang al-mujaddid ini. Akhirnya Beliau mengambil satu kulasah, satu kesimpulan mujadid yang pertama, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab, radhiyallahu anh. Kemudian seratus tahun lagi mujadid yang kedua, yaitu gurunya beliau, Imam Syafi'i, rahimahullah. Kemudian seratus tahun lagi Beliau memberikan satu ungkapan Wallahu'alam Hanya Allah yang tahu Ulama-ulama Ahlus Sunnah Mencoba Meneliti Dan mencoba menghitung Dengan hitungan matematis Kalau start penghitungannya awal dimulai dari tumbangnya kekhalifan Turki Usmani yaitu 1924 miladiah ditambah 100 tahun berarti 2024 miladiah berarti kurang 2 tahun insya Allah Allah akan munculkan al-mujadid itu Muslimin jamaah Jum'ah Rahimah Abdullah Wakil Sekjen Robita Ulama' Palestine yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah Beliau adalah Ajudan daripada Syekh Ahmad Yasin Rahimahullah Pendiri Harokatul Mukawamah Al-Islamiyah beliau melakukan riset melakukan penelitian dari beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahlu sunnah di penjara Israel akhirnya beliau mengambil satu khulasah kesimpulan insyaallah pemantik awal Sofatul Islamiyah Kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur Yaitu Indonesia Akhirnya Apa yang terjadi Dampak dari hasil Penelitian beliau ini Berisiko tinggi Akhirnya kedua mata beliau di sinar sampai buta oleh polisi-polisi Israel di penjara Israel dan fisik beliau disiksa dengan cara-cara yang keji dan biadab qadarullah ternyata sampailah pada Masa tahanan beliau Selesai Akhirnya beliau keluar dari penjara Israel Kedarullah Beliau bercita-cita ingin menyampaikan hasil risetnya ini Kepada umat Islam di Indonesia Kedarullah Allah mudahkan perjalanannya Dari Palestine Menuju Indonesia Akhirnya bulan Juli 2015 beliau diterima di Masjid Jogogarian Yogyakarta beliau sampaikan hasil risetnya ini sambil terbata-bata dan beliau teteskan air mata beliau sampaikan wahai umat Islam Indonesia kenapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemanti awal sofatul Islamiah kebangkitan islam global yang puncaknya sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis sahih Ruhu Ahmad kalau Rasulullah SAW bibaitil maqdis wakna bibaitil maqdis jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah tadi Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis Palestina hanya sekarang di Palestine bendera merah putih ada di atas Ya Allah jadikan umat Islam di Indonesia Menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global Sofatul Islamiyah Dari Istimak ulama seluruh dunia ini Ada satu perwakilannya Terbang ke Jakarta Menemui Gubernur DKI Yaitu Bapak Anies Baswedan Menyampaikan Tentang apa yang terjadi pada saat istimewa ulama ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah jadi insya Allah insya Allah itu prediksi ulama-ulama seluruh dunia 2024 insya Allah Allah bangkitkan umat Islam di Indonesia ini ya untuk menjadi pemanti awal sobatlah islamiyah prediksi itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi karena itu prediksi ya. tapi kita punya keyakinan illa min -azizil -hakim. kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Dan Allah berjanji, wakana hakon alina nasrul mukminin, kewajiban kami kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Jadi golongan mukmin pasti menang, tidak akan pernah kalah kerana yang memberikan jaminan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sekarang ketika kita mencoba melihat kondisi umat Islam kontemporer, kekinian lebih khusus di Indonesia kira-kira tanda-tanda soffatul Islamiah itu sudah muncul apa belum? Masya Allah, ternyata sudah mulai nampak. Apa kira-kira tanda-tanda itu? Kita bisa melihat Islam, umat Islam di Indonesia. Semakin hari semakin ditekan, semakin diperaser. Istilah pewayangan umat Islam di Indonesia ini sedang digodok di kawah condro di mukuk. Benar-benar umat Islam di Indonesia sedang ditekan, diperaser disudutkan ini tanda kenapa sunatullahnya orang-orang kafir orang-orang munafik di Indonesia ini tidak paham semakin umat Islam ditekan, semakin umat Islam dipreser disudutkan, dihinakan sunatullahnya akan bangkit ini sunatullah tidak bisa diganggu-gugat ada masalahnya nanti umatnya selama akan bangkit lebih khusus di Indonesia ini. coba kita lihat cacing kalau kita injak dia menggeliat ini cacing nah kita ini manusia hamba Allah Mukmin pasti satu saat Allah akan bangkitkan. Coba kita lihat start 2014 ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina apa implikasinya? Otomatis Cina meminta syarat kepada Indonesia agar agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya begitu Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Beliau memberikan statement Agama di Indonesia Menjadi musuh terbesar Pancasila Logikanya Agama di Indonesia menjadi musuh negara Harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Akhirnya Gayung bersambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim Meloncing Roadmap Pendidikan Nasional 2020 Sampai 2035 Sudah tidak ada lagi Agama Dihapus Akhirnya Dua ormas besar Di Indonesia Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bertanya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan akan dijadikan sebagai generasi ateis, anti Tuhan, anti agama, tidak ada jawaban. Selang beberapa saat, muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia. Bahkan Dirjen Kebudayaan meloncing buku sejarah yang baru. Ya Allah, Subhanallah. Kalau kita baca buku sejarah yang baru itu Sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam Sebagai contoh Bapak Muhammad Natsir Tokoh Mas Rumi Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama Dan pada tanggal 3 April Beliau pidato di depan parlemen dengan yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Akhirnya beliau ditulis dalam buku sejarah yang yang kita baca dulu. Beliau adalah proklamator kedua. Proklamator pertama 17 Agustus 1945 Soekarno Hatta dan proklamator kedua Bapak Muhammad Natsir tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia berubah dari negara res menjadi NKRI ini perjuangan Bapak Muhammad Natsir tokoh Masumi ini sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah yang baru bahkan Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam K.H.M. Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama K.H.Mudhakir dari Muhammadiyah Yang beliau ini Memunculkan bersama-sama dengan tim 9 Piagam Jakarta Yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sudah tidak ada lagi Dihapus dalam buku sejarah yang baru Buya Hamka, Allah Mayar Ham juga sudah tidak ada dalam buku sejarah yang baru yang diterbitkan, yang dilonceng oleh Dirjen Kebudayaan Hadratus Syekh Asim As'ari, Rahimahullah K.H. Ahmad Dahlan, Rahimahullah sudah tidak ada lagi dalam buku sejarah yang baru yang dilonceng oleh Dirjen Kebudayaan Ternyata Yang dimunculkan dalam buku sejarah yang baru Yang diloncing oleh Dirjen Kebudayaan Adalah Tokoh Yaitu Ketua Komisi Sentral PKI Yaitu DN Aidit. Astagfirullah muslimin jamaah jumlah rahmat Bahkan yang kita lihat, umat Islam semakin hari semakin depresi. Umat Islam di Indonesia diberikan stigma radikal. Ketika umat Islam konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al diberikan stigma radikal. Bahkan pesantren-pesantren yang konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah diberikan stigma teroris sampai-sampai tokoh gerakan separatis OPM di Papua dia memberikan statement kalau gitu kita harus jadi muslim dulu baru disebut teroris padahal separatis OPM sudah melakukan pembantaian terhadap warga sipil di Papua bahkan TNI Polri di banyak yang dibunuh tidak disebut teroris karena agamanya katolik, agamanya kristiani maka disebut KKB kelompok kriminal bersenjata bukan teroris kenapa? agamanya kristiani coba kalau separatis OPM itu agamanya Islam pasti saat itu akan disebut teroris bahkan pengeboman di sebuah mal di Jakarta itu yang melakukan seorang pemuda agamanya katolik oleh Baris Krim Abes Polri disebut kriminal bukan teroris karena agamanya katolik coba kalau itu yang melakukan pemuda muslim pasti saat itu akan disebut teroris dari stigma radikal dan teroris itu hanya diperuntukkan bagi umat islam di Indonesia kenapa ini ada grand design ada grand design ingin melemahkan umat Islam di Indonesia ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina bahkan sampai statement terakhir kita lihat statement menteri agama kita yang baru baru kali ini menteri agama mendukung pluralisme agama aliran-aliran sesat di Indonesia padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa pluralisme agama sekularisme liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam di Indonesia Bahkan satu-satunya pengurus Majelis Ulama di seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa larangan salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari. Bahkan yang kita saksikan statement terakhir Menteri Agama kita azan mengumandangkan azan dibandingkan dengan gonggongan anjing astaghfirullah dibandingkan dengan gonggongan anjing sehingga akhirnya umat islam di indonesia protes ini taswe ini melecehkan siar-siar islam di indonesia kok adhan dibandingkan dengan go -go gonggongan anjing alhamdulillah masih ada salah satu dari umat islam yang melakukan gugatan hukum terhadap Menteri Agama yaitu Bapak Roy Suryo melakukan gugatan hukum terhadap ke Baris Kirim Mabes Polri menggugat Menteri Agama dengan pasal KUHP pasal 156A yaitu tentang penodaan agama tapi apa yang terjadi gugatan itu ditolak oleh Baris Kirim Mabes Polri beda dengan apa yang menimpa Habib Bahasmi. langsung tidak hanya tidak hanya diterima langsung ditahan inilah perbedaan inilah ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia bahkan Mbak Mas muslimin jamaah juma Ramakllah kita bisa melihat ada pertanyaan, kenapa di pengadilan kalangan kriminal saat di pengadilan pasti diberi pakaian baju takwa kopiah wanitanya berjilbab padahal kriminal ini, kalangan kriminal ini belum pernah kesehariannya dia pakai pakaian muslim pakai jilbab ini ada apa? bahkan terakhir yang menggegerkan di medsos itu seorang pasangan suami istri disidang di pengadilan diputuskan hukuman mati padahal agamanya Hindu dua-duanya suami istri beragama Hindu tapi di pengadilan dia disuruh untuk pakai busana muslim. Yang laki pakai baju takwa dan kopiah. Sementara yang bu istrinya disuruh pakai jilbab. Ini grand design. Masyarakat awam di Indonesia di cuci dicuci otaknya. Ini loh Islam. Jelek. Jadi, ada gerakan Islamophobia yang disengaja di Indonesia. Jadi, ternyata musuh umat Islam di Indonesia itu bukan orang kafir, tapi musuh umat Islam di Indonesia yang paling berat adalah orang-orang munafik, bahkan di Indonesia sekarang ini tren orang-orang banyak berbondong-bondong menjadi munafik kenapa saya sebutkan berbondong-bondong di Indonesia kepingin jadi orang munafik karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus ada iming-iming jabatan sehingga akhirnya mereka dijadikan garda terdepan untuk merakukan gerakan Islamophobia yaitu gerakan untuk membenci Islam jadi orang Islam membenci Islam itu jadi tren di Indonesia malah seorang Tionghoa Louis Sankurian sampai memberikan statement di Indonesia saya belum pernah melihat katanya Orang Hindu menjelekkan agama Hindunya Orang Buddha menjelekkan agama Buddha -nya. Orang Kristiani menjelekkan agama Kristiani Tapi kata Louis Sangkuriang, Saya baru melihat di Indonesia Tokoh Islam menjelek-jelekkan Islam Menjelek-jelekkan agamanya sendiri Itu baru ketemu di Indonesia Astagfirullah Inilah gerakan islamophobia bahkan Cina untuk melemahkan umat Islam ke depan dengan biaya 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam. Ini yang harus menjadi perhatian kaum Muslimin. 20 triliun untuk memecah belah dengan gerakan The at Itimbra adu domba jadi hati-hati kalau ada ajakan untuk iftirak untuk berpecah dalam aspek-aspek yang yang benar-benar masalah-masalah buruk masalah-masalah khilafiyah ini pemicu yang mudah sekali untuk memecah umat Islam di Indonesia oleh karena itu harus hati-hati kalau ada tokoh atau orang yang memunculkan isu-isu untuk memecah belah kaum muslimin dengan masalah-masalah buruk masalah-masalah khilafiyah hati-hati ini pintu entry point yang mudah sekali untuk memecah belah kaum muslimin asobiyah As fanatik kelompok yang ini mulai digerakkan untuk memecah belah kaum Muslimin di Indonesia padahal Rasulullah mengingatkan kalau kita bangkit semangat kita bukan karena Islam bukan lillah, bukan karena Allah tapi karena fanatisme kelompok asabiyah, hisbiah fanatik kelompok kalau mati saat itu kata Rasulullah mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih رواه البخاري. Masyrum muslimin, jamaah Jumat ah rahimakumullah. Inilah tanda, inilah tanda sifatul Islamiyah. Kebangkitan Islam di Indonesia. Semakin umat Islam ditekan, Islam ditekan, dipreset Bahkan Profesor Guru Besar Ilmu Politik dan Militer ya. Ya. Namanya, lupa saya, Said ya. Salim Said, Profesor Salim Said Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Di Universitas Indonesia dalam video pendeknya beliau menyampaikan Sekarang ini Kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan dan parlemen Sudah melakukan balas dendam Kepada Islam, umat Islam dan ulama'nya Dengan menggunakan kekuasaan Saya kira apa yang diucapkan oleh Profesor Salim Said Tidak sembarang statement Beliau punya data Dan itu Fakta bukan fitnah ini yang harus diperhatikan oleh kaum muslim Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang saya sampaikan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu motivasi spirit kepada kita hamba-hamba Allah yang amanu wa taqwa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 139 Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala Jangan kamu bersikap lemah. Jangan kamu pesimis kata Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Jangan jangan kamu merasa marjinal, merasa terpinggir. Enggak boleh sama Allah. Wala tahzan. Dan jangan kamu bersedih hati, kata Allah. Tidak boleh. Wa'antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Coba, dalam ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la, itu isim tafdir. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya Al-Izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya. In Jika kalian beriman kepada Allah. Jika kalian menjadi hamba Allah yang mewahid. Yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan motivasi ini semangat yang diberikan oleh Allah, ayo kita song-song 2024 agar umat Islam seluruh Indonesia bangkit sampai-sampai KPU sudah mulai goncang ketakutan akhirnya memberikan statement akan diundur dari 2024 menjadi 2027 bahkan ada tokoh parpol Islam yang memberikan dukungan kepada KPU ini mereka sudah mulai ketakutan jadi isu kebangkitan umat Islam Indonesia 2024 sudah jadi booming di Indonesia oleh karena itu apa yang bisa kita perbuat dua tahun ke depan yang pertama tadi sebagai pijakan kita dakwah tauhid harus terus kita gerakkan karena tauhid syarat mutlak untuk menuju kemenangan fiturnya dunia akhirat yang kedua jadikan pesantren-pesantren kita lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan shofatul islamiyah kebangkitan Islam yang ketiga ayo jadikan umat islam melek politik jangan sampai umat islam di indonesia buta politik kalau umat islam di indonesia buta politik apa yang terjadi di andalusia bisa terjadi di indonesia yang keempat bangkitkan ekonomi umat dari mana masjid lewat kekuatan jamaah dengan jargon dari muslim untuk muslim yang kelima Bangun Laskar Islam untuk mengantisipasi pecah belah The Video at yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari golongan kafir dan munafik di Indonesia yang ingin melemahkan umat Islam dengan strategi adu domba dengan biaya 20 triliun. Bangun Laskar Islam supaya tidak terjadi benturan supaya tidak terjadi konflik horizontal mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ta menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, ansarullah penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. amin, ya Rabbil Alamin برق الله لبالكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله إنه الغفور الرحيم نغفع الريات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون, قادمون